Perjalkanlah, rebahkanlah dirimu, lepaskanlah segala yang tak lewat bermimpi. Mimpi tentang diriku Jadikanlah sebagai bunga tidurmu yang indah dan tidurlah.